Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun Anda berada Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, Kabar baik dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah para soal-soal, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Kita mendapatkan cidukan-cidukan vitamin di DL 5 semalam Masya Allah keciduknya Papa Bilar Ini lagi ikut goyang kanjil di belakang Wow, Masya Allah Dan tentunya tiba-tiba menghampiri sang istri ya Papa Bilar, coba diperhatikan di video ini Papa Bilar Tentunya perlahan-lahan mendekati sang istri tercinta Yey, Masya Allah banget ya Idol kesayangan kita emang tidak pernah mau jauh-jauh dari pasangannya Semoga bahagia terus, semoga sehat selalu Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Ada yang dibisikan sama Papa Bilar ya Kepada Bunda Lesti, Masya Allah Hingga komentar pun banyak sekali diberikan di postingan ini dari aku Rintis, Erskor Indriana mengatakan, Bilar bisik-bisik, sayang kakak ajarin dong, pengen gelombang-gelombang juga nih, aduh ini cute banget ya Masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan ya untuk idola kesayangan kita. Berikutnya disimak juga di unggahan Bapak Deddy Suherman. Mengunggah foto barang Bapak Miller dan menyerahkan piala penghargaan. Ini piala penghargaan kemenangan Bunda Lesti bersama-sama di Ajang Indonesian Music Award. Kita simpan juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Bapak Deddy Soeherman. Antar piala Ima, Lesti Kejora yang nyasar lama, bukan mau beli mobilnya koru di Salim, katanya tuh ya. <laughs> Tentunya niatnya untuk antar Piala IMA atau Indonesian Music World Bunda Lesti Kejora Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan nih Kita lihat para sahabat ya Dari akun Akurosa Anuskoles24 lar mengatakan Piala ini yang kita nanti-nantikan Alhamdulillah sudah tentunya diterima oleh Papa Bi ya Piala penghargaannya ini piala yang sangat luar biasa yang dinantikan oleh seluruh warga Konoha. Alhamdulillah sudah sampai, sudah tentunya diberikan langsung oleh petinggi langit musik Bapak Deddy Herman Kemudian juga persahabat dia ya, perhatikan, ada kabar spesial juga yang didapatkan mengenai tim sepak bolanya Papa B Liverpool yang melawan tim Napoli, persahabat ya, di Liga Champions. Dan tentunya perhatikan skornya di babak pertama. Sudah tertinggal 3-0 ya, ya, Untuk tim sepak bolanya Bapak Bilar Dan kita salpok juga kalimat yang dituliskan Pasti Rizky Bilar Nonton makanya 3-0 Katanya tuh, wow apa jangan-jangan Bapak -jangan B nonton Liverpool ya Dan skornya Tentunya 3 kosong di babak pertama Unggul tim Napoli ya Dan kita lihat juga Di kolom komentar nih Banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Salah satunya dari akun Unifitri, enam 166 mengatakan Napoli 4-1 Liverpool, pasti gara-gara Paris Kibilar nonton nih katanya itu Skor akhirnya ternyata 4-1 untuk kemenangan Napoli atas tim kesayangan Rizky Bilar Liverpool FC persahabat ya Aduh, ini sih bikin kakak banget ya setiap nonton pastinya tim kesayangannya kalah nih persahabat ya dan kita lihat juga di kabar berikutnya Ada momen spesial kan Masya Allah banget ya Momen di Lampung Saat main di pantai nih Leslar Family Kita salah fokus sama BBL Yang dituntun oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar Masya Allah bahagia sekali ya Keluarga ini Kita yang melihatnya pun Ikut merasakan kebahagiaan Semoga idola kesenangan kita Terus bahagia Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Sabodoting Underskar Leslar kita juga selalu kalimat caption yang dituliskan, diperhatikan bersahabat. Nggak perlu jadi ikut jahat untuk membalas kejahatan, karena akan ada waktunya di mana kesakitanmu akan terbalas. Entah dengan cara kamu diberikan kebahagiaan atau yang menyakitimu diberi peringatan. Cukup diam, biarkan semesta yang bekerja. Yang pertama voting infotainment award dengan like di Instagram, Facebook dan Twitter SCTV berikutnya SMS sebanyak-banyaknya ke 97288 yang ketiga ternak akunya jangan lupa di infokan lagi untuk warga Konoha terus voting Leslar di infotainment world 2022 dengan cara like di instagram, facebook dan twitter SCTV SMS jangan lupa sebanyak-banyaknya kirim ke 97288 untuk berikutnya juga persahabat ya Perhatikan diunggah IGN-nya kalian sadani semalam Mengunggah sebuah postingan lagi Proses editing video atau vlog Momen menghadiri acara pernikahan anak gubernur Lampung ya Aduh Abang Fatih emang bikin gemes banget ya Makin gak sabar menyaksikan vlog ini Ini pasti seru banget Jadi jangan lupa untuk menyaksikan Vlog terbaru pasti akan ditayangkan hari ini karena sudah dapat spill ya Dari kalian sadoni Mudah-mudahan kita selalu Diberikan kebahagiaan lewat vlog-vlog Leslor Entertainment Dan untuk berikutnya juga Bang Mimin akan menginfokan Mengenai polling sementara The Most Carming Male Celebrities 2022 persahabat Dilihat juga di postingan ini Alhamdulillah Idola kesayangan kita Rizky pilar Menempati posisi pertama Dengan perolehan voting 5.811 votes Sedangkan nomor 2 ada Rangga Gazop Dengan perolehan voting 5.767 votes Jadi jangan sampai lupa Untuk warga Konoha juga Tentunya dukung atau voting Rizky Pilar sebagai The Mons Carming Melon Celebrities 2022. Dan tentunya mudah-mudahan idola kesengan kita bisa menjadi pemenang dan kita selalu kompak, solid untuk mendukung yang terbaik untuk idola kita. Jangan pastinya kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin lainnya Hingga kabar gembira hari ini jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru Kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Leslar tentunya Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh